Hati-hati, tanganmu terluka lagi huh? <tuh> Duduk Kau selalu saja berlari <tuh> Lepaskan Nyakitiku. Aku tidak menyakitimu nak. Aku mencoba menyembuhkan lu kamu. Aku ibumu. Kenapa aku menyakitimu? Ibu, apa kau sudah menemukan ibu kandungku? Ibu kandungku seperti apa? Dia, apa dia cantik? Apa ibu kandungku mirip denganku? Tolong antara aku menemuinya. Aku ingin bertemu dengannya. Siapa saja keluargaku di Ayu sana? Ikuti ibu, ibu aku ingin tanya mengapa dia membuangku ke tempat sampah. Mengapa dia tidak berdaya? Ibu, antara aku menemuinya, Bu. Aku ingin bertemu dengannya. Limbul coba, pikirkan sekali lagi. Entah seperti apa ibu kandungmu itu, bagaimana kalau dia jahat dan pemarah, kau ingin dia menyayangimu, bagaimana kalau dia memarahimu atau memukulmu, nak Tidak, aku sangat yakin, ibuku akan sangat bahagia melihatku, ibu aku ingin menemuinya, tolong antar aku, aku ingin bertemu dengannya kalau ibumu baik, dia pasti akan sangat senang melihatmu nanti. Sungguh? Sekarang aku tidak merasa sakit lagi, Bu. Aku akan bilang pada penyihir baik hati kalau aku sudah menemukan ibu kandungku. Tidak, nak. Tunggu. Berhenti. Sini. Jangan berani memberitahu siapapun. Kenapa? Dengar, Boli. Kalau ibumu ternyata jahat dan menyakitimu... Apakah kau masih ingin tinggal bersamanya? Tidak Tidak akan Kalau begitu dengarkan aku Dengar nih, Boli Bu Anandi dan Pak Jagdis tidak akan memahami ini Mereka akan memintamu untuk tinggal dengan ibu kandungmu Walau ibu kandungmu membentakmu ataupun menyakitimu Mereka akan memaksamu untuk tinggal dengannya mereka membiarkanmu tinggal denganku karena kau memanggilku ibu Atau mereka akan mengirimmu ke sif niketan seperti anak-anak lainnya Baiklah ibu, aku tidak akan memberitahu siapapun kalau aku sudah menemukan ibu kandungku Kau benar-benar pintar Ibu akan memperkenalkanmu dengan ibu kandungmu besok Sekarang tidurlah Saja yang aku lakukan ini benar Tapi aku tidak punya pilihan lain Aku harus melanjutkan Rencanaku Cantik setiap hari Tapi hari ini kau terlihat istimewa Ada apa? Hmm? Hari ini aku akan pergi keluar Itu sebabnya aku memakai pakaian ini hmm. Tapi katakan Kemana kau akan pergi sepagi ini? Huh? Kami ke ya Kami akan sana untuk berdoa Pergi ke kuil dan berdoa kepada dewa. Baiklah, pergilah dan cepat kembali ya. Nenek akan merindukanmu di sini. Baiklah, nenek buyut. Ayo, Bu Manggala sungguh berbakti. Dia tidak pernah lupa pergi ke kuil. Dia baru pulang dari rumah sakit, tapi dia tetap ke kuil untuk berdoa kepada dewa. Katakan ibu, di mana rumah ibu kandungku? Seperti apa dia? Apa dia mirip sepertiku? Temui dia dulu, baru ibu menjawab pertanyaanmu itu. Baiklah. Dengar, ibu kandungmu tidak tahu kalau kau akan menemuinya. Dia tidak mengenalmu kau mengerti? Baiklah, tapi ibu... Ibu kandungku nanti pasti bahagia melihatku kan? Dia akan senang mengetahui putrinya masih hidup walaupun dia telah terpaksa untuk meninggalkanku. Benarkan kan, Bu? Ada apa, Bu? Kenapa kau menangis? Tidak, nak. Aku membantumu untuk menemui ibu kandungmu, kan? Aku hanya terharus saja. Pak, berhenti. Antarkan kami ke Kuil Dewa Krishna di pinggir Jaisal. Ya, kenapa terjadi setelah kau kembali. Ya. <San> <San> saja aku merasa senang, oh. ya kan? Bagus. <San> <San> <San> Semoga dia selalu tersenyum seperti ini Aku melihat dia tertawa setelah sekian lama <laughs> <laughs> Aku menyiapkan ini khusus untuk kalian Ayo makanlah Oh ya, aku lupa minumannya Aku akan meminta Cagani mengambilnya ya Itu tidak perlu Bu Aku sudah menyuruh pelayanku untuk mengambil minuman Boleh sekarang dia akan mengikuti semua perintahku Benarkan Buskar Kau akan mengikuti semua perintahku, Kunda. Dia kakak iparmu kan? Lalu, memangnya kenapa? Dia hanyalah pelayan bagiku. Hei, sajikan minumannya. Ayo cepat sajikan. atau aku harus memukul kepalamu dengan gelas. Kau tahu apa yang akan terjadi nanti? Kau ingin melupakan Kamli? Aku, aku tidak ingin melupakan Kamli. Kau begitu? Berikan. bersihkan Ayo cepat bersihkan Aku akan meminta Cagani untuk membersihkannya Kenapa? Kenapa kau memanggil Kak Cagani? Kau akan membagi makan dengannya Hah? Kau yang salah Jadi kau yang bersihkannya Iya Kundan benar Yang salah harus membersihkannya Dan ini adalah kesalahanmu Ayo cepat bersihkan Ayo cepat Ayo cepat bersihkan Ayo cepat cepat, bersihkan yang benar hei, kenapa kau diam saja? Oscar apa yang kau lakukan? siapa yang menyuruhmu melakukan ini? sebenarnya aku menjatuhkan kelas jadi aku membersihkannya Aku bisa menyuruh Bibi Cagani kan? Dia akan membersihkan. Aku yakin pasti kau yang menyuruhnya. Iya kan? Katakan saja, hah? Katakan. Besar tidak tahu malu. Dia adalah kakak iparmu. Papa tidak punya rasa malu sedikit pun, hah? Aku masih bisa terima kalau kau tidak menghormati diriku, tapi setidaknya hormati kakak iparmu. Hey. Kenapa sekarang kau marahiku, Kamli? Kalau aku tidak percaya, tanya saja pada mereka. Hah? Tanya pada Madaf atau Ibu. Tanya pada suamimu sendiri. Apa aku menyuruhnya? Katakan kakak Ipar. Ayo, Puskan. Selamat timu oh, Nimboli? Oh, Bu juga tidak ada. Oh, mereka pergi ke mana? Berhenti, Pak. Lihat, aku mencoba menebak siapa ibuku, tapi aku bingung. Bagaimana kau tahu, nak? Dia membuangmu di tempat sampah setelah kau dilahirkan. Mungkin saat itu kau belum membuka matamu. Kau tidak pernah melihatnya. Bagaimana kau akan mengenalinya, Nimboli? coba pikirkan lagi nak. Apa kau benar-benar ingin bertemu dengannya? Iya. Ayo, ikut denganku. Nimboli. Mereka juga tidak ada di sini. Nek, kenapa nenek melakukan ini? Biar aku saja. Eh, Gangga pergi ke rumah sakit dan Nimboli tidak di rumah. Aku pikir aku bisa mengurus pekerjaan di rumah. Aku baru ingin bertanya di mana Nimboli. Aku sudah memeriksa di seluruh rumah, dia tidak ada. Apa kau tidak tahu? Manggara membawanya ke kuya. Hmm. Aneh sekali. Aku bertemu dengannya pagi ini kami bicara tapi dia tidak bilang pada aku dia pasti lupa sebentar lagi mereka pulang mereka pergi ke kuil mana nenek? aku lupa menanyakan itu dia tidak mengatakannya jika mereka pergi ke kuil dekat rumah mereka akan sudah pulang kenapa mereka belum pulang juga? duduklah ibu akan periksa apa dia ada di sini atau tidak ya suamimu baik-baik saja iya kondisinya lebih baik sekarang kami sudah mendapatkan uang untuk pergi ke Mumbai dengan menjual gelangmu baiklah kau sudah membawa anak itu dia duduk di luar. Kenapa kau tinggalkan dia di luar? Bu, yang kita lakukan ini tidak benar. Aku tidak bisa melakukannya di dalam kuil. Ayo kita pergi keluar. Ibu? Siapa anak ibu? Kau menemuinya Apa kau mengenalinya? Kau mengenalinya? Tidak Aku tidak mengenalnya Bagaimana kalau aku bertanya Siapa saja orang-orang Yang paling dekat denganmu Selama ini, Bu? Suamiku dan kedua putraku coba kau ingat lagi apa tidak ada orang lain selain mereka tidak ada yang lebih penting kau tidak ingat atau kau tidak ingin ingat bu Kunti dikenal sebagai ibu dengan lima anak tapi dia memiliki enam anak sama seperti kau dikenal sebagai ibu dua anak tapi kau punya tiga anak dua putra dan satu putri Ini adalah putri kandung Yang dulu kau tinggalkan setelah dia lahir Namanya Nimboli Tidak mungkin Bisa menjadi putriku, aku tidak pernah melahirkan putri manapun Jadi bagaimana dia bisa menjadi putriku? Tidak mungkin, ini bohong Aku tidak bohong, Bu. Dia ada di hadapanmu sekarang Tanya pada dirimu sendiri, bukankah kau merasa kau ingin memeluk putri kandungmu ini? Apa yang kau katakan padaku? Apa seorang ibu tidak akan mengenali anaknya? Tidak mungkin aku merindukan dia. Kalau dia bukan anakku sendiri. Dan kenapa kau memaksakan anak ini kepadaku? Katakan. Ibu, ibu, ibu aku putrimu. Kau meninggalkan aku di tempat sampah waktu lahir, bu. Sekarang aku kembali, aku masih hidup ibu, aku kembali kepadamu Aku adalah putrimu bu, aku anak ibu Minggir Busuk dan bau sama seperti sampah Itu sebabnya aku meninggalkanmu Kau dibuang ke sampah Karena kau memang sampah Kau itu tidak pantas dibawa ke dalam rumah Kau mengerti? Dan berani sekali kau mencoba menipuku seperti ini Dengar aku baik-baik ya Aku tidak suka ditipu seperti ini jika aku tahu kau akan membawanya kemari, maka aku tidak akan pernah datang ke tempat ini untuk menemuimu. Aku pikir kau akan bahagia saat kau melihatnya. Bahagia? Jangan konyol, Bu. Jika aku bahagia dengan kelahirannya, lalu kenapa aku membuangnya dulu? Tidak akan mendapatkan apapun dengan menerima dirinya Ibu, ibu, ibu Kenapa kau menilakan aku di tempat sampah? Kau pasti terpaksakan Mengapa kau melakukan itu? Apa kesalahanku? Apa kau marah kepadaku? Tapi saat itu aku masih bayi Dan apa kesalahanku, bu? Katakan ibu, apa kesalahanku? Kau adalah masalahku, dan kelahiranmu itu adalah sebuah kesalahan, kau mengerti? Aku hanya ingin anak laki-laki, tapi sayangnya kau lahir. Apa kau bisa mendukungku di usia senjaku seperti anak laki-laki? Apa kau bisa memenuhi kebutuhanku? Tidak bisa kan? Itulah sebabnya aku membuangmu ke tempat sampah. Itu sebabnya aku mengatakan kepada dunia kalau bayiku tiada setelah aku melahirkannya. Tapi ibu, Cakur bilang padaku, tidak ada ibu yang bisa melakukan ini kepada anaknya. Setiap ibu menyayangi anaknya. Ibu hanya meninggalkan anaknya. Dia terpaksa melakukannya saat dia tidak punya jalan lain. Ibu juga terpaksa kan Bu. Atau Ibu tidak akan melakukannya. Katakan sebenarnya, Ibu. Ibu, katakan yang sebenarnya. Ibu, katakan yang sebenarnya. Ah, ah, ah. Bu, bawa dia Apa? pergi lakukan. Setidaknya kasihani putrimu, Bu. Aku mengasihani anak yatim. Tapi dia tidak akan. Ku hanya akan menyayangi putra-putraku saja. Bukan anak yang buruk ini. Cukup. Jangan bicara lagi. Kau mungkin ibu kandungnya, tapi aku tidak akan membiarkanmu memanggil putriku anak yang buruk. boleh anak yang sangat istimewa bagiku. Dia sudah bersamaku selama 11 tahun sebagai teman dan juga sebagai anakku sendiri. Kau akan mengutuk dirimu menelantarkan anak sebaik dirinya. Kalau begitu kau simpan dia, jika kau sangat menyayanginya. Kenapa kau ingin memberikan dia kepadaku, ha? Anggap saja aku menyumbangkannya. Berbahagialah. Iya, aku bahagia. Sangat bahagia. Aku bahagia memilikinya. Nimboli adalah putriku. Aku selalu menganggapnya sebagai putriku. Dia ingin bertemu dengan ibu kandungnya. Jadi aku membawanya untuk menemuimu. Kalau aku tahu kau sekejam ini, aku tidak akan membiarkanmu bertemu dengannya. Bagus sekali untukmu kan Tapi sekarang kau hanya membuang-buang waktuku saja Aku senang sekarang nimbolin melihat wajah asli Sekarang tolong pahami ini Dan jelaskan kepadanya Mulai hari ini Jangan pernah menunjukkan wajah kalian lagi di hadapanku Ibu sudah khawatir Bagaimana kalau ibu kandungmu ternyata buruk Sudah jangan menangis saya, Jangan menangis Bayangan gelap dalam itu. Sekarang dia sudah pergi Hei Ayo Bekerjalah dengan cepat Hei, lakukan pekerjaanmu Hei Kalipa kau belum makan hari ini Ayo bekerjalah. dasar pemalas Hai hey, apa ini ini bukan rumah mertuamu dimana kau bisa makan tanpa bekerja ngerti ayo bekerja kau juga dasar pemalas tidak berguna kerja Ngejeku, Kisna dan anak buahnya Darahku mendidih saat melihat mereka Aku bersumpah Jika kau tidak Menghentikan aku hari itu Aku sudah menghabisi mereka Kau harus bersabar Tunggulah waktu yang tepat Baru habisi mereka Jangan ceroboh Pikirlah. kita harus membuat rencana yang bagus baru kita menikmatinya apa saja menghabisi mereka begitu saja apa yang bisa kukatakan aku hanya bisa marah aku tidak bisa berpikir dengan benar dan kau bicara tentang mereka kalau begitu katakan apa yang harus kulakukan Aku tahu dia adalah wanita yang buruk dan sangat kejam. Aku tidak akan mengizinkanmu untuk bertemu dengan ibu kandungmu itu. Tidak, ibu, setidaknya sekarang aku tahu ibuku adalah wanita yang jahat, wanita yang paling jahat. Lupakan segalanya Lupakan saja dia. Jangan menangis lagi Ayo kita mengunjungi kuil di wafisnya Udah cukup istirahat, jangan buat alasan kalau kau masih lemah Sekarang kau harus menginginanku, kau mengerti? Aku punya hak atas dirimu Kau tidak punya hak atas diriku, lepaskan aku Bagaimana aku bisa melepaskan? Kunda, aku akan melepaskan Lepaskan dia, atau kau akan melepaskan Nah, pergilah, dengar ya, dia itu adalah jodohku Jadi kau jangan dicampur kami, pergilah sana lepaskan. Dia bukan jodohmu Sudah membawa monster ini pulang Tapi kau jangan khawatir Kau akan aman bersamaku Mulai sekarang kau akan tidur di kamarku Ayo, ambil spremu dari kamar bibi Cepatlah semuanya aku tidak bisa menemukan mereka di guil manapun apa kau sudah mencari di taman-taman sekitar mungkin Nimboli bermain di sana aku aku sudah mencari dimana-mana Bu tapi mereka pergi kemana kemarin Manggala pergi ke kuil sekitar hari ini aku pikir dia pergi ke kuil yang sama Nenek kalian bisa pergi Bisa mengatakan sesuatu Melihat Cara wanita itu mengklaim haknya terhadap Nimboli Bagaimana jika dia Membawa Nimboli pergi Apa? Apa yang kau katakan ini? Bagaimana mungkin? Manggala membantu Nandini untuk bisa menerima kita, kan? Dia selalu bicara baik tentang kita. Tidak, Nenek. Jangan berpikir buruk tentang dirinya. Kau menelpon dia berkali-kali. Kenapa dia tidak menjawab teleponmu? Dia tidak terbiasa menggunakan ponsel. Mungkin saja dia lupa membawanya. Aku menghormati caramu mempercayai wanita itu. Kau pikir semua orang memiliki sifat yang sama denganmu. Tapi aku tidak seyakin itu. Manggala datang untuk mengurangi jarak antara kau dan guru. Ini sudah lama, apakah kalian semakin dekat? Kalian masih tetap sama. Dan dia selalu ingin menghabiskan waktu bersama Nimboli. Apa yang akan terjadi nanti? Manggala akan selalu bertingkah seperti ibunya Nimboli dan kau hanya penyihir baik hati. Kami sudah berpisah selama puluhan tahun. Dan ini butuh waktu. Tapi sampai kapan? Nenek, Bu Manggala terlalu melindungi dan posesif tentang Nimboli. Tapi bagaimana aku bisa lupa kalau putriku bisa hidup sejauh ini? Itu berkat dirinya. Dia belajar tertawa, bicara dan menjadi anak yang sangat baik. Bu Manggala sudah mengorbankan banyak hal agar Nandini tidak menghadapi banyak masalah. Aku sudah mengatakan apa pendapatku Menurutku kita harus segera mencari saat yang tepat Dan mengatakan kepada Nandini kalau kau ibu kandungnya Soda dikenal sebagai ibumu dan bukan Dewaki Kenapa kau tidak memberkatiku dengan hakku? Kenapa kau memaksaku menghancurkan hati Nimboli Untuk mendapatkan kasih sayangnya Kau sangat tidak bersikap adil padaku Dan juga pada putriku Nimboli Dewa Menjauhkan aku dari ibuku karena kau tahu dia wanita yang sangat buruk. <tik> dia sangat membenciku. Dewa Krishna, aku bersumpah, aku tidak akan pernah bertemu ibu kandungku. Aku tidak akan menyebut namanya. Dari aku, hanya punya satu ibu, ibuku yang sebenarnya. Ibuku, iya, Nimbul. Kau hanya punya satu. jawab teleponku nenek sudah cukup hubungi jakdis dan minta dia melapor ke polisi Kau menunggu Dewa Krishna untuk bangun sebelum berdoa kepadanya Kalian tidak ada di kuil sekitar sini Bu Bukaliani, kami pergi ke kuil di dekat sini Tapi ada yang bilang padaku bahwa ada kuil yang terkenal di pinggir kota Jahitsar Setelah mendengar itu, kami pergi ke sana Seharusnya kau mengabari kami itu sebabnya aku memberikanmu ponsel. Ponselku ada di dalam kamar. Aku lupa membawanya. Ini tidak benar, Bu Manggala. Kau tidak bisa melakukan ini. Kau harus bertanggung jawab. Aku putri ibu-ibu. Minggir sana. Kau dan sama seperti itu, itu sebabnya aku meninggalkanmu dulu. Aku cuma ingin anak laki-laki, tapi sayangnya kau lahir ke dunia Apa kau bisa mendukungku? Di usia senjaku, seperti anak laki-laki Katakan padaku, apa kau bisa memenuhi kebutuhanku? Tidak bisa kan? Itulah sebabnya aku membuangmu ke tempat sampah Kami sangat mencemaskan Nimboli di sini. Kau menyebut dirimu seorang ibu kan? Jika aku pergi dengan Nimboli, tanpa memberitahu siapapun Apa kau akan menyukai itu? Kau pasti akan merasa panik dan kau akan mencari Kenapa? anakmu. Bu, tidak Ibu. apapun yang terjadi, aku tidak akan tinggal lagi di sini. Tunggu Bu Anandi, biar aku saja, hanya aku yang bisa menanganinya. pakaian bu aku tidak ingin tinggal di sini ibu. Lagi pula tidak banyak yang perlu dikemas. Sebagian besar pakaian kita ada di jarak. Dia tidak salah ingin pergi dari sini. Tapi kalau karena kemarahan dan sifat keras kepalanya, dia bicara tentang ibu kandungnya yang palsu, semua usahaku akan terbuang sia-sia. Nimboli, dengar. Dengarkan ibu nak, dengarkan ibu. Kita pasti akan pergi dari sini ya. Tapi tidak seperti ini. Di waktu dan saat yang tepat. Atau penyihir baik hatimu itu akan sedih kan? Tapi mengapa nenek buyut bicara kepada ibu seperti itu? Aku tidak suka jika ada yang bicara kasar kepada ibu. Jangan, nah, jangan menangis. Tenang, tenang sayang. Ibu tahu, putri ibu tidak ingin kalau ibunya dihina, ya kan? Hmm? Aku akan bicara dengan Nyonya kalian. Aku mengerti? Mendengarkan ibumu, ibu Nimboli marah dan pergi. Dia bilang tidak ada yang bisa memarahi ibunya. Dia bilang dia ingin pergi dari sini. Manggala sedang membujuk Nimboli. Sejak itu mereka ada di dalam kamar Entah apa yang terjadi di sana Biar aku periksa Aku mencoba membujuknya untuk turun Tapi dia tidak mau mendengarkan aku dia masih ingin meninggalkan tempat ini? Tidak bu, itu sebabnya aku butuh waktu yang lama. Aku harus terus membujuknya, baru dia akan menyerah. Bu Kalyani, aku minta maaf padamu. Ini adalah kesalahanku. Nimboli masih kecil. Dia selalu bersamaku seumur hidupnya. Jadi aku yang bertanggung jawab atas semua tindakannya. Aku minta maaf untuk perkataannya padamu hari ini, Bukaliani. Aku akan mencoba membuat dia mengerti, supaya dia tidak salah paham lagi. Tapi itu memang butuh waktu lama. biarkan dia tinggal di kamarku beberapa hari dia sangat keras kepala aku di sini aku akan memperbaiki semuanya akan baik baik saja Limboli sudah jangan menangis nak Kau bercanda nak Tanpamu hidup ibumu ini tidak berarti sayang Bagaimana ibu bisa meninggalkanmu Kau bisa memenuhi satu permintaanku. Hmm? Nanti minta maaflah pada nyonya kalian, nih, sayang. Hmm? Dan ingat ya, jangan beritahu siapapun kalau kau menemui ibu kandungmu itu. tidurlah ayo tidak aku tidak ingin tidur kau ingin mendengar lagu Putri tersayangku Aku hidup saat melihatmu Putri tersayangku Sepertinya dia sudah tidur Ini semua salahku jika aku tidak bicara kasar kepada Bu Manggala, Nimboli tidak akan marah dan dia maafkan aku Nandi. Kenapa Nenek harus minta maaf? Bu Manggala juga tahu kau hanya mencemaskan Nimboli. Itu sebabnya kau bicara tegas. Kau demam. Kau demam nak, ya Dewi. Aku tidak akan pernah menemuimu lagi, ibu. Ini boleh. Kau jahat. Ya Dewi, apa perbuatanmu itu? Kau sangat jahat. Kau sangat jahat, jahat.